di bidang kendang hahaha yeah. <laughs> tapi akhirnya tetap madri eh? kita tetap rewa auto tanggahkan bian bang <laughs> R1 R1 apa -apa. tenang kita beda masing-masing yang ini gila kita juga ngak-ngak kita itu beda jalan beda tujuan Yo. tujuannya satu cuan mau lho masuk itu aja berdekar-dekar kera ngek-ngek ruwet masuk mending tenang dameng ini kan ya prapopo masuk aku randu kendang baca ngeragai kendang Cos. Cetak gak nih <laughs> oke okay, baca yo, gas kedua malih warga, masa nih penonton dorong yon ini eh, keju apa pacar enggak temen lagu nih mas bre, mas bre teman -teman apa pengen teman -teman. aku di luar panggung Jayen brewok jaluk DJ oke okay, DJ DJ mas apa parga pargoy pak dj ayo po pokoknya jauh jelok dangdut weh anti dangdut tau prime tolong jawa timur jangan ngundang saya untuk acara dangdut masuk job dj wispul las, jawab dangdut me giant Dol, lagi dj pak bre siap mengatasi segala masalah yo please siapati yo jangan said <laughs> batter Bon iya g Mas bre Belut iki sak ngene iki apa. Oh, Adem, nyanyi, Buh, nah. penting bisa, bisa di atas. <tuh> eh? <tuh> di atas, tenang. Beh, <tuh> <tuh> <tuh> nyawer iki arep. Lek panggung kini, kiyos, nyawer. Nda, nyawer Oke okay. Oke okay, Mbak, Laras, Mbak Jayan Sudah kondisi? Pihak iki? Aku piye? Lanjut ya Yang oke okay. Ben, cek Ben kita masuk Agri harap banget